Hati-hati Dolar Australia, JPY sedang bullish. Secara umum, bias harian pergerakan Dolar Australia, JPY terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound. Jika kita cermati pergerakan dolar Australia, JPY sedang bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 84,84 ,84 sampai 84,64. Maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga dolar Australia, JPY kembali bergerak bullish ke atas menuju level 85.37. Sebaliknya, waspadai jika harga dolar Australia (JPY) terus bergerak ke bawah dan menembus level 84.64, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 84.33. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.